Yeah. wear around your neck you You got a friend in me. You got a friend in me. Yo what's up apakah apa kabar semuanya? Halo Bro Semoga kalian baik-baik selalu ya ya Jadi kali ini Oce bakal mau pake switchblade terbaru nih Bro skin epic ya Wah gokil sih ini Mabru ya Warnanya hijau loh ya Oce penasaran ya Belum pernah Oce pake Mabru, ya Dan Oce mau mereview gunsmith atau attachment dari anak-anak tribe Bro ya Yang kemarin abis menjuarai ya. World Championship CODM ya Kita coba Dan Gunsmith-nya itu sedikit berbeda sama Oce Beda dua attachment Mabru ya nah Ocha tuh uh, biasanya tuh pakai laser kan sebelum Oca pakai Oce laser taktikal tapi dia lebih memilih pakai granul granulat grip tape sekarang emang pada suka pakai granulat sih Ma Bro tapi Ocha masih lebih suka pakai Oce uh, laser aja sih ya tapi kadang Ocha juga suka pakai granulat tapi kadang <laughs> gimana teman setia mauro ya pokoknya aja kadang ganti-ganti Bro tapi sekarang ini uh, banyak sekali yang lebih cocok tanpa laser karena kalian tahu sendiri laser sekarang kan kelihatan ya mauro ya cahayanya jadi sangat membahayakan sekali ketika hard scope gitu jadi mungkin gara-gara itu ya terus dia tuh nggak pakai monolitik suppressor, cuy ya. Kebanyakan kita pakai monolitik, guys sih. Nah, dia lebih memilih taktikalnya, sama kayak yang dipakai uh, kilo 141-nya, emang blur ya. Dia lebih memilih pakai taktikal, ya. Nih, ya emang kalau taktikal sih itu uh, bikin enteng ADS 2% sama bull spreadnya ini enggak dijelekin sih, nggak kayak monolitik ya. Tapi setidaknya monolitik itu nambah damage range, Kalau misalnya uh, musuhnya agak jauh tuh harusnya monolitik lebih unggul kalau kita buat nembak, mah bro ya. yuk let's go! Kita langsung cobain aja, mah bro ya. Sekalian pakai skin yang baru ini ya. Kalau misalnya anak-anak track kemarin di turnamen sih, lihatnya pada pakai skin switchblade yang mitik, mah bro ya. Google juga ya. pada Ocha lebih suka yang biasa lah, penerima dalam gini atau yang skin itemnya, mah bro ya. Terus. Ya, ini, mah Bro. Ya, ah, mereka tuh enggak pakai gungho cuy. Jadi, lu coba pas kasih ke Taufnas. Ya, pakai Taufnas nih, kasih light weight, boleh lah ya, light weight, Taufnas. Ya, yep. sebenarnya uh, sebenernya saya agak suka open scope-nya, agak sedikit lama gitu loh. Tapi enggak apa-apa, mah Bro. Ya, nanti kita coba aja adaptasi. Ya, ya, let's go, mah Bro. Kita langsung main aja. Yo Ma bro, sebelum konten ini dilanjutin, oke mau ngasih tau ke kalian nih untuk kalian yang pengen beli akun CDM Sultan atau kalian pengen punya akun Sultan tapi nggak mau top up banyak banyak ya Ma bro ya, kalau top up itu kan satu legendnya bisa 1,5 juta ya Ma bro ya, wah ini di kita Jublin Ma bro. kalian tuh bisa dapetin satu legend cuma harga 500 ribu sampai 800 ribuan Ma bro ya, bahkan dengan uang 1,5 juta tuh kalian bisa dapetin 3 sampai empat legend dari di sana, wah gokil banget Ma bro. langsung aja follow Instagram @kita_jublin Mabar bro, di sana punya mantap-mantap banget. Dan untuk kalian nih yang pengen jokiin akun COD kalian, Malah speus rank, Gak ada waktu, langsung aja follow Instagram titikin Nanti bisa dijoki sama berbagai pro player di sana juga. Oke. Okay. Yuk, yuk mau kocak udah di dalam game nih. Let's go. Kita langsung main aja nih, Bro ya. Yo. Ting-ting-ting-ting. Eh, ini cuma beda warna aja sih, Bro ya. Tapi wah oh ya biar bervariasi aja kalau misalnya bosen pakai Swiss Blade. yang gosongan pakai yang hijau kalau nggak yang bat lepas ya kan let's go oh dapat satu dapat lagi hmm ojo udah nggak biasa pakai gungko eh maksud nggak biasa pakai toughness sekarang ojo harus pakai eh ada orang Nice dono sekarang harus pakai tautness, kalo biasanya pakai ngoko. Jadi nggak bisa lari-lari bebas mah Bro ya? Ampun sniper gokil, masuk. Padahal itu cuma nongol pala aja loh. Hai. Wih. Mana? Sumpah, sumpah itu apa tuh? Panas, panas banget, Bro. Panas, panas, panas. Panas, panas. panas <tuh>. job, Bro. hasil buat tahanan -tahan. Gini enak sih. Hai. <tuh. tuh>. Cuman, coba pakai skulker enggak sih? Nah, itu a... itu aja sayang banget lima bro. Good job. Nice. Ya. Kalau misalnya lagi pakai ulti Puri enakan pakai gungho Wuh Ada yang nungguin di sana. gokil kill. jadi bingung nih, Ma bro. Pakai laser atau pakai Granu, coy. Uh apa bedak juga sih pakai granulir tuh pelurunya masuk terus nih bah hmm mati sama seber lagi ojek mana ma bro woi oh gitu sih ojek dibokong loh ma bro kaget ojek set buset buset buset set buset buset buset buset, buset, buset. tuh ada drone bro good job Ini ada orang kayaknya deh Sudah ku duga Mati dia! Nice! <laughs> Good job bro Dia zoomnya pas mati What the heck man, sakit banget sih sksnya mah bro ya. Nah sks itu juga termasuk satu, salah satu senjata yang enak dipakai pas w WC kemarin mah bro. Wah oh, itu musuhnya mana sih? Bisa jadi bingung dah. Hmm mantap. Iya, yeah, hai. woi itu ada orangnya. Good job. Hmm, mati. Mati lagi. Wow, the best. Nice sama bro. wow! Nessa, good job. Dodo. gila mah bro, pelurunya keren juga ya. Nyampe gitu aja loh. Mati aja tapi Barizen kita bantai bro, kita habiskan. Nice, gila ya. Akhir-akhir langsung mantep gitu weh Oke, nice. Ayo, Ma Bro, Ocewa udah di dalam game lagi ini. Ya, kita main searching destroy sekarang. Yuk, hajar saja. Ini lebih berguna di sini sih. Misalnya kita nggak pakai laser ya dan ke Granu. biar kita bisa menang fight ya tanpa harus ketahuan laser kita, Ma Bro. Kayak gini contohnya ini kayak gini kan oke mata materi ini kan udah ketahuan nih lasernya nya bro jadi santai gitu tungguin kalem hijab nih eh, dapat satu lagi cek enggak tahu lasnya di mana kiri nggak di kanan aja sih ah itu dia bener cuy nice gejap ada coveran dari kiri uh, mantap emang ya, bro ya ini bagusnya pakai skoker sih kalau saya ya biar kita jalannya juga agak lebih cepet ya tapi tetap terus terus terkali kita coba aja lagi ke atas kali ya wae jangan ngelangin weh gila kita atur situ tuh gunanya mah bro, Bo, mantap. wah itu di, di sana dong let me st let me st let, let me st lima kill lima kill langsung stukan eh, bukan, eh. Elgato aja langsung mati mah bro eh parah banget nih Hai, anjay. udah langsung gitu mah, Bro. Tapi misal lo ca pakai attachment oca yang ada laser, itu akan mengganggu perjalanan kita karena bakal ketahuan ocanya ya. Bejap. Kelong dia. Di atas nih, di atas ada. Oh, ngasih ada di sini tadi ada lo di atas. ah itu dia kabur dulu bro kalem 2 detik saja mah bro Padeloco kenal loh, Padeloco udah hit ya. Nah, sekarang kan tadi udah enak, udah putih enak. Kan kita pakai ini. Ini ada lasernya sayangnya ya. ini cocok banget nih lo buat ngeras Mabruh, bro, enggak pakai Tapnas, pakainya gungho ya. Jadi kita enggak terlalu banyak delay. Nah. Tapi ada laser tuh, lasernya kelihatan. Kita harus lebih banyak main berlari-larian Mana musuhnya Tak ada Nggak ada mau bro Leo Mana kamu nak bunuh bunuh bunuh sekarat ya eh Elgato c mati lagi mah bro apa parah sih ada Elgato aku kenapa mati lagi ih aku harus nyeting lagi mah bro oh, nggak kalau main aja tidak boleh terlalu gerak, banyak gerak ya ngasep eh deh tuh ma bro mantap ya 14 kill sudah, udah, enteng, teteng, Kita ngeflank sekarang, ngeflank Mungkin desainnya bagusnya pakai skulkar saran aja sih Dengan haruskah gini nih? Ah, ini orang PA nih, nih, contoh orang-orang yang tidak tahu main M. Akhirnya lah, dia kalau misalnya lawannya pro player banget tuh, Wah, tuh kan gara-gara dia, ma bro, jadi ke spot kita Kalau lawannya pro player banget tuh Ya, modar sudah orang kayak gitu, mah Bro. Eh, uh, Dek, Dek Mileng nge-step gitu loh. Ya kan ini jalannya oca. Dia lari-lari baik. Huh, jadi kalah kan. nge-def hmm, ajalah kita. Belum nge-def dia tadi. ngabs Oto, Bro. Nggak ada orang, ya eh. ada di bawah semua apa nah kita bokong dia mah bro udah gak tahu mana lasnya. Mumpet kali ya itu dia, bunuh bunuh bunuh cepet cepet cepet cepet cepet cepet aku ingin joget joget eh belum mati juga mah bro wah keren Uh, dia udah udah tahu nggak sih di mana es akhirnya right, mana sini uca also... ini eh, cuma 15 kill doang sih ya, udah nggak apa-apa lah tadi ada mati-mati konyol <laughs> tapi mantap sih tadi es kali ya mauro ya mantap ya kalian tinggal pilih aja mauro Ya, enakan yang lama atau yang sekarang nih. Jadi, kalian bisa vote aja lah, ya, Ma Oke, okay? yep, iya, menurut kalian gimana nih, Ma Bro? atau tachemen-nya nih, Ma Bro? Ya, apa yang enakan punya OC yang dulu, ya, yang pakai laser? Ini memang agak sedikit membingungkan ya. Kalian langsung aja deh ma Bro ya. Tentu di kolom komentar sekarang juga ya. Ocha mendingan pakai gantung speed yang ini atau yang lama ya. Percikan Ocha sendiri yang pakai laser ma Bro. Karena ya sebenarnya Ocha suka pakai itu ya. Open scope cepat tapi kalau misalnya saran kalian ini ya. Bisa aja ucap pakai ini seterusnya untuk switch blade bro, oke? Okay? Oke, okay, gitu aja untuk video kali ini bro, Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya bro, Kayaknya gitu aja untuk video kali ini Mabro. And yep, see you Mabro. Dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.